Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama kami di channel Mimo Jaya. Pada video kali ini kita akan membahas Penilaian akhir semester ganap Madrasah Ibtayah Pelajaran Bahasa Arab Rum 1 Pilihan ganda Nomor 1 Sekolah jauh dari rumahku Dalam Bahasa Arab t -t -t. Sekolah itu Madrasah itu Baidun atau ba'idatun dari Tumin rumahku baiti atau an baiti berarti a al madrasatu ba'idatun an baiti b al baitu qoribun an madrasati c al madrasatu qoribatun an baiti d al baitu ba'idun an madrasati yang betul adalah yang a nomor 2 ma wah, nabil pedagang, titik pedagang, ma apa mihnatun pekerjaan nabil nama orang wah, dia titik pedagang a. wah, b. falahun c. tajirun di mutar pedagang pedagang itu yang terpelah tajirun kalau mutarisun guru falahun petani nomor tiga husna unduri ya hasanah tilka madrasati Unwanu Madrasati Syari Ratu Kalimangan Hasanah Madrasatuka Jamiladun Jidan Unwanu Madrasati Unwanu itu alamat Madrasatun sekolah Madrasati sekolahku Berarti nomor 3 Alamat Alamat Madrasahku Alamat sekolahku sama ya. Jajah. Nomor 4 amali film stak Bali. fil film stak Bali. Uri an aku nama terasa. Uri an aku na, an aku na Mana kalimat alatita tahah hotun? arti kalimat yang di dibawahnya bergaris yang bergaris bawah ya. amali cita-citaku filmus Bali nanti uritu du saya berkehendak an akuna, menjadi mutari guru berarti A, A, A cita-citaku B, harapanku C, masa depan D, sekolahku Mustakbal masa yang akan datang Masa depan Nomor 5 Hadha tobi bun Huwaya mulu huwaya malu fil mustaswa Makna al-kalima al-latita hotun buat titik ada ini topi pun dokter gua dia yak malu bekerja film di rumah sakit jadi nomor lima pilihannya A perawat B dokter C pelayan D pegawai nomor lima yang betul topi pun itu ada dokter nomor 6 Rokmu nomor nomor 6 Rokmu telepon Sifrun Samania Khomsa Salasa Isnani Wahid Sitatun Arba'ah Tiskah Sabangasirun Wahid Rokmu itu nomor telepon teleponku nomor teleponku Sifrut 0 samanya 8 Hom satu 5 Salah satu 3 Kosong delapan lima tiga Isnani 2 Wahidun 1 Sitatun 6 Arpa 4 Atun 9, 9 10, Hai, hai, 1 berarti yang tepat adalah yang hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, titik-titik hiya petani jadi la nomor tujuh jawabannya la nomor delapan adrusu fikul ya titik insyaallah nomor 8 saya belajar di sekolah kedokteran dokter Sekarang saya akan bekerja insyaallah A atau benar -benar dokter B muhantisa itu insinyur C muhantuan pegawai D muhantuan guru berarti yang betul nomor 8 lah yang A Nomor 9 Jika ditulis dalam bahasa Arab 8651, 8651 8651 8651 Berarti Samaniyah Citah Khomsah Wahid Yang B 10. di bawah ini yang termasuk isim domir adalah titik. isim domir a. hadhi b. hal c. hadha d. hua isim domir itu kata ganti hadhi ini kata tun kata tunjuk hal kata tanya hadha kata tunjuk lagi hua kata ganti orang berarti yang termasuk Ism domer nomor sepuluh adalah di gua nomor sebelas hal ahokatil apakah saudara laki-lakimu seorang murid A. Naam ahimutarrisun B. La ahukatil midhun C. Naam ahukatil midhun D. La ahimutarrisun Yang perlu diingat ya Kalau ada pertanyaan Apakah saudaramu? Jawabannya Saudara saya Ini Sehingga kata kunci jawab yang nomor satu ya naam ya akhi mutarison, dan sini yang tanyakan tilmiidun jadi mutarison cocok. Nah yang bela ahoka tilmiidun tidak saudaramu, nah, tidak cocok. C naam ahoka saudaramu lagi, d la akhi mutarison, tidak saudara laki-lakiku, seorang guru berarti. Yang betul, yang D nomor 12 belas, tak malu, malu, malu, Ner 12, mana tak malu TTT ini A Hia B Anti C Ana D Hua, tak malu dengan ilmu dorek yang diawal dengan huruf tak, ini menunjukkan makna kamu. nomor 12 yang betul adalah anti nomor 13 hal abu Kafalahun, apakah bapakmu petani titik abimu tarizun A huwa b na'am c la d hadza Nomor 13 itu yang betul adalah la Eh okay. Apakah bapakmu seorang petani Bukan, bapakku seorang guru 14 Hal baitu itu anil madrasah lah bait titik-titik ma min al madrasah hal apakah baik tukar rumahmu bang ini jauh dari sekolah tidak rumahku titik min al madrasah tidak berarti lawan dari Nah adalah koribun nah oh iya. nomor empat belas yang b nomor lima belas Cita-citaku, Dokter, gambar ini maksudnya Aljumlatu Hai, hai, hai, hai, kalimat yang tepat untuk gambar ini adalah hai, O oh, A urituan aku na surtian, saya ingin jadi polisi. B urituan aku na mumaritun. aku ingin jadi perawat. C urituan aku na tabiban. Aku ingin jadi dokter di Urduan aku Nafalah aku ingin jadi petani. Nah, gambarnya seperti, seperti Yang cocok yang C. Nomor enam Tis atom sihfrun sama itu 9 sifrun itu kosong, sama itu delapan. 908 mana Oh yang D A256 B098 C 452 D908 Yang D 17 <tuh, 17, <tuh>, 17. Mamih Natu Abi Kaya Hamid Ma apa mihnatu pekerjaan abika bapakmu wahai Hamid? t -ta, tajil. berarti pilihannya a mihnatu abika b mihnatu abi c mihnati d mihnatu Hamid. Apa pekerjaan ayahmu wahai Hamid? Cuman, pekerjaan ayahku maksudnya kita yang maka yang tepatlah mihnatu abi Jirun 18 Ami titik wa yak malu fil mazrahati. Ami pamanku Titik Uwa dia Bekerja di sawah Kalau yang kerja sama, sawah mesti berani petani Ah Muhandis muhandis itu a muhandis maksudnya muhandis itu adalah insinyur b hayatun hayatun itu penjahit c tayaron tayaron itu penerbang d falahun itu petani ami falahun ini yang cocok 19. Alanta Tilmitun, apakah kamu laki, laki seorang murid? A. La anak Hotim, tidak saya pelayan. B. Naam anta Tilmit, ya kamu murid. C. La anta Tilmit, tidak kamu murid. D. Naam anak Hotim, ya saya pelayan jawaban yang tepat nomor 19 adalah yang A. La anak khadim 20 Mati titik telefonika Ya Yusuf Rokmu telefoni 081325675345. 13 Nomor 20 isinya yang, yang lebih hanya A Rokmu Nomor B ismu nama C onwan alamat D Hadi ini Maka yang betul adalah Rokmu Ma Rokmu teleponi kaya Yusuf Nomor 21 Nomor 21 Uri Tuhan Akuna t -t -t -t. gambarnya ini A. Ya. Mualdofah Uri Tuan Akuna saya ingin menjadi A. Mualdofah pegawai B. Muhandisah Insinyur C. Surtiyah Polisi Wanita D. Tobibah dokter perempuan berarti yang tepat rahasia pegawai ini muallofatin kawai nomor dua puluh dua berapa nomor teleponmu Rokmu 14465 Wahid Arba'ah Arba'ah sitah Khomsa Berarti Nomor 22 ini A. Arba'atun Arba'atun Sita Wahid Khomsa 44615 Tidak cocok B. Wahid arbaah sitatun homsatun arbangatun nomor B satu tidak cocok homsatun arba C wahitun arbangatun arbangatun satu berarti ini yang nomor 22 yang betul adalah yang D kwa hitun arba'atun arba'atun khomsatun sitatun 65 eh 56 14456 4 4 65 berarti yang betul yang C Nomor 23 Hasan Ainata askunu ya di mana kamu tinggal wahai Ilyas Ilyas askunu fitik Dipunijuru Rokmu Homsa Saya tinggal di Diponegoro di Nomor 5 jalan di jalan ya. A. Unwanun Alamat B. Syarik Jalan C. Korea Desa di Madinah kota yang itulah yang PV Syariq nomor 24 Almudari 1 Mata tuhibu anda kunaya Ali Ali titik-titik apa yang kamu sukai? Jadi apa? Jadi a menjadi apa yang kamu sukai? Wahai Ali. Tapi Ali a fil Saya bekerja di rumah. B oke bu Amali. Uhippu an akuna jundia Saya ingin jadi tentara D mihnati jundia Yang betul nomor 24 adalah yang C uhibbu an akuna jundia Saya suka menjadi tentara saya ingin Saya ingin dendara. Nomor 25. 25. Ukhti iya tilka. Tartibul jumlah ash Susunan kalimat yang benar. Ukti saudara perempuanku hiyadiyah tilmi zhatun murid tilka itu. Berarti, itu saudaralah perempuanku, dia seorang murid. A. Tilka hiyadilmi zhatun uhti. B. Tilka til, tilka a tilmi zhatun uhti ayah. A, tilka ulti hia tilmi ini pas tilka ulti tilmi daton hia yang betul dah ini tilka ulti itu saudara perempuanku hia tilmi dia seorang murid nomor 26, onmanu madrasati de tirman rakmu. Samanya. alamat sekolahku detik Sudirman jalan ini ya V syari A V unwanahu. V rockmi B v rockmi. A V unwanuhu di dalam alamatnya B v rockmi di dalam nomor atau pada nomor C V unwanaka pada ada alamat D.V.Syari di jalan yang tepat 26 V.Syari di jalan ini nomor 28 Baiti V.Juanda Rokmu Sittah rumahku D.Juanda nomor 6 A. Syari jalan B. Korea desa CH Hayidup C Sako nomor dua hmm, adalah Syari 28 tilka salma topah hotun hia, tati jumlah susunan kalimat yang benar asyikah? tilka salma topi topah hotun hia, A, tilka salma hia toba hotun, b topah hotun tilka hia salma. C, tilka hiya Salma Toba Khatun. Tilka Salma Toba Khatun. Jawaban yang tepat ya ini. Nomor A, yang A. Tilka itu Salma. Hiya Toba Khatun. 29 Hal hiatobi batun lah hiatete. Apakah dia perempuan seorang dokter perempuan? Tidak dia A. Khotimun Ini pelayan B. Mutarison guru C. Mumaridotun perawat D. Muhandison Itu Insinyur Oke, untuk memilih jawaban yang tepat, ini begini: kata adalah "hia". Hia ini domer perempuan, maka pilihan jawaban apa saja ini harus yang bentuknya perempuan. Hadi itu laki-laki, muntazun -laki. guru laki-laki. Mumar -laki. ini yang ada tandanya ada takmar putoh berarti lahia mumar ridotun. 30. Salim. <hugur> salim. Huayak malu film di, mas C. Salim. Titik huayak malu. Dia bekerja di sawah. Salim. tapi yang kerja sawah adalah seorang A. Mutaris guru, B. Falak petani, C. Tajir pedagang, D. Bangi pembeli. Berarti yang tepat adalah yang falahun.